Yeah, Maaf, giskin, ya. Enggak. udah anak malah pada semangat. Iya, merasa ada yang ini. Ya. ini. <tik> ya, iya. Silanya Ini untuk mesinnya ya, sedang ditarik. Justru justru kalau nasan yang udah ini kontainernya jalan. Jadi nggak perlu maju Ya Sebenarnya sebenarnya jadi gitu, kerutut. Cuman jangan di juga nggak apa-apa nih. Yeah, iya yeah. yeah, harus maju kurang maju ya yeah? Up, Up. Ya, ini kan Kak. kelihatannya. Ini karena ini mesinnya, kan? Oh, dua gitu, maksudnya oh, bisa jadi. Panjang kali ya. Oh iya berarti satu panjang nih ya. Panjang banget. Tinggal geng. yang paling mendebarkan nih? kuning sampai kancang. Iya seniaturan. <laughs> Karena asuransi. Tapi asuransi aman. Tapi selama ini sih belum, <laughs> belum. Iya. Hati-hati banget selama ini sih nggak. <laughs> benar jangan sampai. Baloknya dibuang biasanya? Di, di bawah juga kita mau masukin ke oh iya Mau bikin, bikin kandang ayam gitu ya oh, iya nah, iya bener om ini gede-gede banget begitu ya buat bikin apa namanya pendopo juga bisa ini Ya untuk yang di ujung sana eh, bang Anam yang dekat supir kontainer dia akan ngasih aba-aba apabila kontainer sudah diperbolehkan untuk maju sedikit atau maju ini sedang diatur untuk posisinya supaya eh, pas gitu ya supaya pas eh, di eh, angkat Ini harus ekstra hati-hati, hati-hati, dan waspada. Ekstra hati-hati, ya! -hati sudah mulai maju yeah. <S swamp> iya <risas> nah turun Dato. abis ini turun tapi harus bareng turunnya ya kalau nggak bareng jomplang iya <laughs> yeah. benar-benar ekstra hati-hati. Kita besarkan, guys. Ya, ya ya ya. Oke oke oke. Bagus, bagus. Kerja yang bagus. Sangat bagus dan profesional, guys. Ya, ini sedang didiskusikan. Bangkongkarnya di mana? Kalau di sini depan pintu. Ya, mungkin di sini ya. Karena kalau di situ depan pintu itu. Kayunya bagus, What do you itu satu satu itu harganya sama kayak mobil harganya itu kali itu ini ya ada empat berarti mobil empat itu harganya seharga mobil empat ratusan juta